Jadi masing-masing kelompok setelah memilih Kertas yang Bapak berikan tadi Lalu masing-masing sesuai dengan petunjuk kertas Nama kelompoknya dan tugas ayat yang harus dicari <tuh> Setelah kalian menemukan ayat tersebut tentu Bapak menjelaskan apa tujuan utama dari Ayat-ayat yang disuruh cari tersebut Tentu berkaitan dengan Ciri-ciri orang yang beriman Maka ada tiga ayat Masing-masing kelompok Yang banyak jumlah ayatnya itu dibagi dua Menemukan Arti dan isi setiap ayatnya Kemudian menyusun tentang ciri-ciri orang yang beriman. Oke, okay, kelompok satu, gimana? Sudah menemukan cirinya? Hmm. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya, Sungguh beruntung orang yang beriman Ciri-ciri orang beriman Pertama adalah ya beriman Begitu ya Apa yang kedua Apa tuh artinya? artinya Yaitu orang yang Orang yang busuk Berarti ciri yang kedua bagi orang yang beriman itu ialah Dia khusyu artinya bersungguh-sungguh tenang ya apa yang ketiga dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna menjauhkan diri dari hal yang kurang benar guna ta bermanfaat. Apa yang keempat? Wal ladzina hum lizakati fa'ilun. artinya Orang yang senantiasa menunaikan atau mengeluarkan zakat, apalagi? Iya. Waalaikumusalam. Lipuru jihin, hafidun. Hah? Orang yang memelihara atau menjaga Maksud kemaluannya itu apa? Nah, Kelamin, kemaluan Jadi kalau orang tidak punya rasa malu Tidak ada kelaminnya ya? Eh salah ya? Ada tapi dia tidak mampu menjaga ya? ya? Paha, lebih mahal paha yang ditutup Sekarang banyak paha, ih angin tertiup kelihatan Kelompok berapa di sini? Kepala, ah 200. Kelompok 2. Bagaimana sudah ada hasil? Coba dibaca dulu. <tuh> Surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 11. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim artinya tapi barang siapa mencari dibalik itu jina dan sebagainya maka mereka itulah orang, -orang, orang jadi itu sambungan dari Quran ayat 6 tadi ya nah, kebalikan dari menjaga kemaluan adalah apa melakukan hubungan Baga iya nah apalagi lanjutannya dan Sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan -amanat janjinya. Orang yang amanah kalau begitu ya. Apalagi serta orang yang memelihara salatnya. Kemudian yang memelihara salatnya berarti ada orang tidak memelihara salatnya kalau orang tidak memelihara salatnya berarti kategori imannya ada ataukah kurang, kurang. <laughs> ada iman tapi lemah orang yang memiliki iman yang kuat selalu merawat dan memelihara salat. kemudian amanah serta menghindari diri dari perbuatan zi nah, ada lagi selain itu nak? apa lagi? mereka itulah orang yang akan mewarisi cirinya orang yang beriman adalah akan mewarisi surga firdausah fir jadi kalau ingin mewaris, ingin diwariskan oleh Allah surga termasuk surga firdaus itu adalah golongan atas orang-orang yang beriman cuma imannya ini ada yang rendah ada yang kuat ada yang beriman berilmu lagi Pernah <tik>